Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Umin akan memberikan informasi terbaru para sahabatnya seputar idola kesayangan kita Keunggang pertama kita lihat nih ada sebuah yang spesial banget ya para sahabat ya Dari Rizky Bilar Tentunya masih di lokasi syuting semangat kita berikan support Mudah-mudahan semua yang dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan untuk idola kesayangan kita dan berikutnya Persahabat ya, kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial membuat kita bangga. Ketika tentunya Bang Robi Purba Persahabat ya membawakan berita selebritis... yang mana kita patut bangga nih bahwa Lesti Kejora dibanggakan oleh Bang Purba nih Persahabat ya. Luar biasa memang tidak Lesti tiada tandingan. Tentunya ketika netizen membandingkan Dede Lesti dengan mantan-mantan Rizky Billar yang lain Ternyata Bang Purba mendukung penuh untuk Lesti, para ya Bahwa tidak ada tandingan suara Lesti Dan tentunya kecantikan Lesti Kejora Kekayaan Lesti, sungguh luar biasa Kita nggak sombong, para ya Kita hanya tentunya membuktikan Bahwa Lesti benar-benar layak Tentunya mendapatkan rezeki gila Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar Hingga tanggapan dari para fansiani dari akun Instagram Rohman 582 mengatakan dalam kolom komentar emang sesuai fakta Bang Robi Purba suka benar kalau ngomong Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram Enting Kartini underscore 71 mengatakan aku jadi sayang deh sama host Bang Robi karena sudah skakmat netizen julid Tentunya berikutnya juga komentar diberikan dari akun Instagram Alwi Abul mengatakan, mantap kata-katanya Kak Robi, tahu aja kalau idola kita paling the best. Tuh bersahabat, ya itulah beberapa respon komentar yang sangat positif diberikan oleh fans. Mudah-mudahan tentunya Dede Elasti selalu memberikan kebanggaan dan inspirasi untuk kita semua. Ke kabar selanjutnya kita lihat juga bersahabat ya, ada sebuah postingan terbaru dari Teh Lisna Wow, tentunya Lisna naik motor Rizky Bilar persahabat, ya. Tentunya di motor kado dari Dede Lase ke Chora, ditunggu di perapatan Mesir ya, deket Warkop. Kata Teh Lisna tanpa dijelaskan, kita semua Farah fans sudah tahu itu di mana bersahabat ya. Ini tepatnya di lokasi syuting Rizky Bilar. Dan perhatikan kursi yang di belakang persahabat ya Itu tentunya tempat duduk yang diduduki didu oleh kedua orang tua Bilar tadi sore nih yang diunggah oleh Kanova Luar biasa memang tentunya mudah-mudahan ada kejutan Dan tentunya kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar malam hari ini Persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari ide kesayangan kita Postingan tersebut juga terjadi repost kembali oleh akun Instagram leslar.lovers ada kalimat caption yang dituliskan tanpa dijelaskan pasti tahu itu di mana tuh sahabat ya banyak komentar hingga respon dari para fans Salah satunya dari akun Susi Insta84 mengatakan itu di Abu Dhabi Min katanya ya dekat tempat aku kerja, aduh <gut> cute banget nih. Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Abrizam Lutfi, persahabatnya mengatakan di lokasi Kakaklah pasti bininya nemenin lakinya. Sudah dipastikan persahabat ya tentunya tepatnya di lokasi syuting Rizky Bilar mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan manja malam hari ini persahabatnya. Tentunya kalian jangan sampai tidur dulu Pasti banyak kejutan yang akan diberikan Dari Lesti dan Rizky Bilar Untuk kita semua para fans Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Tentunya ada sebuah unggahan spesial juga Dari Om Izhar Dan bersama kedua kakaknya Rizky Bilar Bang Benz dan Bang Bobby persahabat ya Tentunya kita semua mendapatkan Kabar spesial dari Om Izhar, bahwasanya Om Izhar ketika melihat Instagram ada yang ngiri video DM persahabat ya tentang Rizky Bilar di lokasi syuting yang mana membuat nih Azwani persahabat ya, ini ada klarifikasi dari Om Izhar bahwa Izhar ada di lokasi syuting dan tentunya itu adalah video yang sudah dipotong-potong yang ingin menjatuhkan persahabat ya teruntuk kita semua. Yang mana tentunya khususnya netizen persahabat ya Jangan bersembuh pendek dulu dan jangan mudah terhasut Dengerin baik-baik apa yang diucapkan oleh orang-orang terdekat Rizky Pilar Kita lihat juga keunggam berikutnya persahabat ya Semakin bangga kita kepada Dedek Lesti Ada kabar nih bahwa Lesti kejora jadi crazy rich di usia 21 tahun Dari mana sumber kekayaannya Wow, Masya Allah persahabat ya Aminkan Tentunya doa baik kita harus aminkan bersahabat yang mudah-mudahan terkabur Dan kita tentunya patut bangga kepada Lesti maupun Rizky Bilar Mudah-mudahan ada kejutan malam hari ini bersahabat ya Jangan sampai ketinggalan info selanjutnya Tetap pantengin channel ini bersahabat ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar Mungkin informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Banggi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.